Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di ibu di komputer Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara setting BIOS Untuk install ulang sebuah laptop ASUS Tipenya adalah ASUS A416J ya untuk tipenya ada di bawah power laptopnya ya Ini cuma saya catat aja Tidak perlu kita balik Oke namun sebelum selanjutkan ya Mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar Jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali Jadi harap dimaklumi. Oke langsung saja ya Yang perlu kita siapkan adalah Sebuah flash Yang sudah ada Windows 10 Ya UAP, Ini saya mereknya Sandisk di sini sudah ada Windows 10 UFP ya bagi teman-teman yang belum punya bootable nya ya bootable uh, Windows nya silahkan cek di kolom deskripsi disitu ada link untuk mendownload Windows nya dan cara buat bootable nya ya oke langsung saja pada tutorialnya yang pertama untuk setting BIOS untuk install ulang Windows 10 UEFI ini pada sebalik laptop ASUS ini yang pertama adalah kita tekan tombol power kemudian kita tekan F2 ya langsung saja kita tekan tombol power langsung saja kita tekan F2 tekan terus sampai masuk ke menu BIOS ya nah ini sudah masuk ke menu BIOS kemudian kita perhatikan di menu boot ya, nah ini ini kita pindah ke menu boot ini yang terblok adalah main Nah, untuk menggeser ke menu boot atau untuk memblok menu boot ini kita gunakan keyboard ya keyboard yang ada di sini nih kita geser untuk menggeser ke kanan adalah panah arah kanan geser ke kiri panah arah kiri dan untuk turun naik adalah panah atas bawah ya nih, langsung saja kita geser ke kanan, gunakan panah arah kanan ya nah, kemudian ini yang terblok adalah fastboot ya nah, kita turunkan menggunakan panah arah bawah ke menu boot option 1 ya gunakan panah bawah ini saya tekan panah bawah ya nah, sudah terblok ya kemudian kita enter gunakan keyboard ya, enter nah di sini akan muncul flashdisk kita ya flashdisk yang kita gunakan untuk install ulang Windows 10 itu ya nah ini ini merek Sandisk Cruzer ya merek uh, flashdisk saya adalah Sandisk nah ini ada tulisannya WIP nah ini yang Windows putihnya ini adalah harddisknya ya harddisknya dari pada laptop ini nah sekarang kita turunkan ya, yang terblok adalah Windows Boot ini, kita turunkan menggunakan panah arah bawah, nah ini terblok sudah Pasti kita kemudian kita tekan enter, nah, nah sekarang settingannya seperti ini kalau tadi Windows Boot ya sekarang tulisannya sekarang UEFI Sandisk Cruiser, nah kalau sudah seperti ini, langsung saja kita tekan F10 ya di keyboard 10 mana F10 ini puluhnya nah, akan muncul seperti ini untuk menyimpan ya kita tekan yes saja ya atau enter Nah kita biarkan saja ya laptopnya booting langsung ke flashdisk kita ya kita tunggu saja oke sudah muncul ya menu instalasi Windowsnya sekarang yang perlu kita rubah kita rubah bagian temp. tem time ini ya kita rubah menjadi Indonesia kalau ini terusnya Inggris ya ya, ini terusnya Inggris kita rubah yang tengah ini aja yang kita rubah ya gunakan nah mousepad-nya tidak berfungsi ya gunakan panah ini ya panah ini untuk menurunkan, nah, dia turun ya. Kemudian, gunakan panah turun ini untuk menurunkan. Kita cari atau ketik "i" ya, ketik di sini "i". Nah, akan muncul "i". Kemudian, kita gunakan panah arah bawah lagi untuk mencari Indonesia. Nah, ini sudah ketemu, baru kita gunakan tab lagi untuk menurunkan ke menu next ini ya, kita tekan sekali sekali lagi, nah ini sudah ke menu next ya, kemudian kita gunakan enter nah, kemudian kita enter lagi nah ini sudah mulai penginstalannya masih belum, belum masih belum berjalan, masih booting hitungannya ya. Nah ini sudah muncul seperti ini. Ini yang terblok di sini ya. Kita checklist di sini. Gunakan panah ini ya. Gunakan spasi untuk men-checklist. Nah sudah ter -checklist. Kemudian untuk menggeser ke next, kita gunakan panah arah panah ini ya. Nah, nah sudah terblok kemudian kita enter ya nah kemudian ini yang terblok adalah yang atas kita turunkan menggunakan panah arah bawah ya nah ini sudah terblok yang bawah kemudian kita enter <tuh> oke okay. sekarang yang perlu kita format adalah partisi 1 dan partisi 3 ya ini ada tulisannya os ini ini partisi 1 dan partisi 3 yang kita format ya partisi lain ini partisi 4 adalah data usernya ya data usernya jangan kita hapus oh ya sebelum kalian uh, melakukan format ini ya <tuh> silahkan backup dulu data-data yang di my dokumen, download dan musik itu silahkan kalian pindahkan dulu nanti karena kalau dipindah nanti akan hilang ya karena kita akan format bagian C nya ya oke langsung saja kita format partisi satu. ini yang terbolok adalah partisi 3 kita naikkan menggunakan panah arah atas ya nah kemudian kita gunakan tab ya tab untuk menggeser ke format ini ya kita tekan 1 2 3, nah ini sudah terblok ya, formatnya, kemudian kita enter kemudian kita gunakan panah arah kanan ya, untuk menggeser ke ok kemudian enter oke, okay, sudah terformat partisi 1, kemudian kita turunkan menggunakan panah arah bawah ke partisi 3 kemudian gunakan panah ini untuk menggeser ke format ya satu, dua, tiga. Nah, sudah terblok untuk formatnya. Kemudian kita enter. Nah, kemudian gunakan panah arah kiri. Tembus ke oke, OK, kemudian enter. Oke, okay? sudah. Setelus, kalau sudah, partisi satu dan partisi tiga kita format. Kemudian kita geser ke menu next ya, untuk melanjutkan ke menu lainnya. Oke. Okay? Ini ya, kemudian kita enter. Nah, ini sudah berjalan ya instalasinya. Nah, ini saya kita tunggu saja. Ini akan nol ini 0, ya, nol 0, nanti akan 1 persen sampai 100% Pokoknya ikuti saja ya, langkah-langkah selanjutnya. Saya cuma sampai di sini saja, berbaginya bagaimana cara setting BIOSnya nya dan sekaligus format untuk install ulang Windows 10 UAP pada sebuah laptop Asus A416G. Semoga bermanfaat buat pilihan topikal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.